Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Kayisa. Hari ini aku akan membahas objek wisata yang direkomendasikan di dekat rumahku. Objek wisata alam ini bernama Eleng Bening. Nah, teman-teman, Saksikan videoku ini sampai akhir ya. berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Objek wisata kekinian ini memadukan antara keindahan alam dengan konsep wisata modern. Kita bisa menyaksikan Pesona alam rawa pening Dari atas bukit Objek wisata Eleng Beneng mulai beroperasi sejak tahun 2015. Kawasan wisata seluas 10 hektar ini menyajikan konsep perpaduan antara restoran, wisata alam, dan spot foto yang menarik. Ojek wisata ini bisa memanjakan diri dengan berbagai pilihan berhibur dengan memanfaatkan fasilitas seperti kolam renang, restoran, outbound, playground, dan camping ground. tempat ini juga bisa dipesan untuk meeting, pre-wedding, dan pesta pernikahan Melaksanakan perhelatan di tempat ini pasti memorable banget loh Jika masuk ke area ini relatif terjangkau teman-teman. Kita hanya perlu membayar Rp20.000 untuk hari biasa dan Rp25.000 saat weekend. Tentu saja jika kita ingin menikmati makanan atau cemilan, kita harus merencanakan dana lebih ya. Selain keindahan alam dan spot foto menarik, kita juga bisa mencoba sejumlah wahana permainan Pasti sangat menyenangkan ya teman-teman Kita juga bisa menikmati Taman Bunga sambil mengabadikannya dengan membuat foto atau video. Atau kalian juga bisa menikmati persembahan berbagai tembang yang dilantunkan oleh para musisi. Yang ada di sini kayaknya bisa jadi pilihan utama juga, nih. Saja teman-teman, di siang hari yang terik dengan suasana angin sepoi-sepoi di perbukitan Ngerawan, kita berenang di air yang temperaturnya cus. Pasti menyegarkan sekali bukan? salah satu spotnya kita bisa bergaya seolah-olah menjadi malaikat bersayap teman-teman Kayaknya hasil fotonya lumayan bagus jika dipasang di sosial media ya Teman-teman juga bisa menikmati berfoto di berbagai wahana yang ada di ketinggian Tapi tentu saja kalian perlu berhati-hati ya Keselamatan tetap harus menjadi prioritas kita Di wisata ini, peran orang tua untuk mengawasi keselamatan anak-anak sangat diperlukan. Maklum, beberapa bagian spot foto yang ada nampaknya memang ditunjukkan untuk orang dewasa. Juga ada ayunan yang cocok buat spot foto kawan-kawan, tapi karena otaknya ada di ketinggian, maka agak mendebarkan juga. juga bisa mengabadikan kegiatan wisatamu di rumah beratap rumbia ini Masuk ke dalam rumah itu dan membuat sejumlah kenangan menarik Nah, yang paling ikonik dan pastinya instagramable di e bening, kalian bisa bersuap foto di spot perahu naga tenaga berwarna putih ini berada di atas ketinggian 15 meter loh Dari atas perahu naga ini teman-teman bisa menyaksikan pesona dan panorama dari tiga gunung yaitu Gunung Telomoyo, Andong, dan Merbabu. Kalian perlu ekstra hati-hati di sini, apalagi saat hujan. Tempat ini lumayan licin. Bagaimana pendapat kalian tentang objek wisata ini? Apa kalian tergoda untuk berkunjung ke Eleng Beneng? Silahkan tinggalkan komentar ya. sampai di sini dulu petualangan kali ini semoga bermanfaat untuk mencari rekomendasi tempat berlibur yang cocok bagi kalian tunggu video-video menarik aku lainnya Oh ya jangan lupa like share comment and subscribe ya semoga channel ini bisa berkembang agar bisa berbagi informasi dan pengetahuan yang menarik. Sampai jumpa teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.